Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaubra sahabat Lesti Lovers lovers serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada Selamat datang dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian Tifa TV yang akan mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukung ya Dengan cara klik like, comment, dan subscribe Serta klik tombol notifikasi ya Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, tentunya Bang Min akan menginfokan kembali kepada kita semua para fans, bahwa jangan sampai lupa para sahabat, ya pagi hari ini akan hadir Kak Nova di acara... Pagi-pagi Ambiar Trans TV ya yang akan membahas Seputar kedekatan dan tentunya Hingga pernikahan Lesti dan Rizky Billar Ini kejutan bersahabat ya Tentunya kita akan dikasih Kabar baik dan kabar bahagia langsung Dari Kak Nova Tentunya kakak dari Rizky Billar Luar biasa mudah-mudahan Kita mendapatkan kejutan bahagia Langsung yang diberikan oleh Kak Nova Dan keluarga besar Selain tentunya Kanova, hadir juga teman kerabat dekatnya Rizky Bilar ya Nih Bang Derry nih persahabatnya yang turut hadir dalam acara pagi-pagi amyar pagi hari ini Luar biasa persahabat ya tentunya kita akan dikasih vitamin kejutan bahagia langsung soal pernikahan Lesti dan Rizky Bilar Postingan tersebutlah di-post kembali oleh akun Instagram HP Rekota Sultan ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Wadidaw ada Kak Nova Pratiwi dan Mak Lilis Bang Dery Tuh persahabat ya Tentunya hari ini kita akan dikasih kejutan Jangan sampai terlewatkan Jangan sampai ketinggalan nih persahabat ya Untuk menyaksikan acara pagi-pagi ambiat Tentunya di trans TV jam setengah 9 pagi hari ini Dan untuk selanjutnya persahabat ini ada unggahan spesial juga ya dari Kak Bubah Alfian bersama Om Tukul. Ketika diundang di acara yang sama persahabat ya ini membahas soal Lesti dan Rizky Bilat kembali. Bahwa tentunya pertama kali bertemu di acara One Man Show persahabat ya acara Om Tukul Arwana. Yang tentunya mereka dipersatukan hingga saat ini persahabat ya. Doa terkabul luar biasa persahabat ya akhirnya. Tentunya tak disangka-sangka, Lesti dan Rizky Bilar dipersatukan dan tentunya akan segera menikah. Apalagi tentunya Kak Uwah menyampaikan juga para sahabat, ya saat Rizky Bilar melihat. Tentunya Lesti kecurat curun dari tangga persahabat ya langsung meneteskan air mata bahagia. Itulah yang terlihat langsung oleh Kak Uwah dari seorang Rizky Bilar. Luar biasa para yang memang tentunya. Waktu acara lamaran Lesti sangat cantik banget membuat semua falafen juga bahagia Mudah-mudahan untuk dilancarkan persahabatnya doa terbaik selalu diberikan untuk Lesti dan Rizky Bilar Posingan tersebut lagi dipost kembali oleh akun Instagram Leslar underscore Sabruteing yang mana tentunya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Yes, bener banget Kak Bubah yang menyaksikan langsung betapa Abang Bilar begitu bahagia, bangga dan terpukau melihat kecantikan dedek Les di Kejora sampai terharu. Sumpah emang Dede manglingin banget gua lihat di TV aja sampai speechless. Wow, apalagi yang lihat langsung di sana luar biasa persahabat ya. Tentunya ini bukan kaleng-kaleng. Ini adalah saksian dari Kak Bubah Alvian langsung yang melihat persahabat ya. Ini luar biasa. Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada Lestidang Rizky Bilar Selanjutnya persahabat kita lihat juga di sebuah unggahan spesial dari Syakir Daulah ini Yang menentu di alku pribadinya Semalam mengunggah sebuah postingan ketika tahun lalu persahabat ya Tak disangka juga tentunya ketika solawat bareng Dan Syakir bilang mudah-mudahan dari keluarga yang adem Luar biasa persahabat ya Tentunya doa tersebut diijabah juga Memang doa-doa baik dari orang-orang baik juga tentunya cepat tergabulkan persahabat ya Dalam sebuah postingan tersebut Sakir Daulai juga tertemuskan sebuah kalimat caption di akun pribadinya Bismillah selamat berbahagia buat dua orang baik Rizky Bilar Lesti Kejora. Semoga rumah tangga kalian nanti jadi rumah tangga yang penuh dengan keberkahan Ketenangan dan ketentraman dan semoga selalu dalam Radio dan perlindungannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, selamat bang, bro! Rizky Bilar, luar biasa! bersama ya. doa terbaik juga ini turut diberikan oleh Syakir Daulay, yang mana tentunya doa terbaik untuk calon pengantin Lesti dan Rizky Bilar. Dalam postingan tersebut, banyak sekali tanggapan dan banyak sekali pujian, sahabat ya, dari para fans yakni dari akun Instagram i underscore bilar mengatakan Masya Allah baik banget sih kak dari dulu selalu support Leslar thank you kak sehat-sehat ya luar biasa persahabat ya support dan tentunya respon yang sangat positif dari para fans untuk Leslar sobat ya doakan juga mudah-mudahan acara akad resepsi pernikahan Lesti dan Bilar yang akan digelar bulan depan, tentunya bulan Juli, persahabat yang dilancarkan sampai selesai. Selanjutnya juga persahabat kita mendapatkan kabar nih persahabat ya tentunya langsung dari Bamsud nih, Ketua MPR langsung menyampaikan bahwa Bambang Susatyo siap persahabatnya dengan senang hati. Akan menjadi saksi di pernikahan Lesti dan Rizky Bilar Masya Allah persahabat yang luar biasa semakin bangga Dukungan dari orang-orang hebat Seperti ketua MPR saja mendukung dan siap dengan senang hati persahabat yang Menjadi saksi dalam acara pernikahan Lesti dan Rizky Bilar Ini ketiga diwawancara persahabat ya, Dalam salah satu tentunya channel seleb news persahabat yang luar biasa Tentunya Bamsud ingin menjadi saksi pernikahan dengan senang hati. Postingan tersebutlah di-repost kembali oleh akun Sindal Puti Bilar. Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan Bapak Bambang Susatyo dengan senang hati menjadi saksi pernikahan Leslar. Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar dan tentunya banyak sekali respon yang sangat positif dari para fans. Yakni dari akun Instagram, Bunda Mayasari mengatakan, Masya Allah, Allah, Semoga prosesi ijab kabul pernikahan Lestiani dan Muhammad Rizky Bilar dimudahkan dan dilancarkan, diberikan keberkahan Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala Amin. Doa terbaik selalu diberikan persahabatnya. Mudah-mudahan saja, tentunya banyak orang yang selalu mensupport buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar. Dan selanjutnya ada komentar lain persahabat dari akun Siti Sumiati03 mengatakan. The best bapak yang baik hati mau menjadi saksi pernikahan dedek dan kakak Bilar Luar biasa bersahabat ya Mudah-mudahan dilancarkan semua urusan dan hajat dari idola kesayangan kita Kita masih menunggu kejutan selanjutnya bersahabat Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik Dan tentunya berbahagia langsung dari Lesti dan Bilar ini informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bapak menurut terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh